Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di wisata Pen Di daerah Ambarawa ya guys. Jadi kita kesini. Pertama kali kita bayar. Masuknya di sini ya. Harganya satu, satu orang lima ribu dan parkir mobilnya lima ribu. Kita langsung masuk guys. Saya tidak sendiri di sini. Di depan saya ada tim saya Mbah Bejo dan Mas Nanta Kita akan cari tahu. Ada apa saja di sini? ini ada makam Simbah Mahfud Salam, wafat kurang lebih tahun 1942 ya di Ambarawa Di sebelah kiri kita ada mushola, di atasnya ini sepertinya masih dipakai ya guys Karena banyak sekali perabot-perabot orang milik Mungkin milik, milik TNI Kita langsung masuk ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bangunan Belanda ini Diset dingin Enak masuk sini tuh enak Dingin nah. Pengunjung Dilarang naik ke dua 2 Untuk mengambil gambar atau video Ketua RT. Jagalah kebersihan Pengunjung dilarang naik Bener-bener Pengunjung dilarang naik sini, guys nah, Ini bangunannya ya Mas Nanta bisa ceritakan sejarahnya bagaimana ini? Yang jelas ini dulu ketemu digunakan untuk penjara pada zaman belanda. Tapi sekarang ini udah udah udah nggak lagi ya, karena lebih ke tempat tinggal. Hmm. Jadi ini sekarang jadi tempat tinggal ya. Kita cari tahu penjaganya di mana ini ya Mas ya, yang mana ya? Nah guys benteng pendem ambarawa ini terletak di dekat museum kereta api guys dan kira-kira di belakang rumah sakit paling deket sih lewat rumah sakit ya jadi kalian kalau dari kereta museum kereta api itu belok ke arah RSUD ambarawa ya lurus terus nanti sampai tikungan itu ada tulisan Gapura benteng pendem gitu nanti kalian masuk dan lurus aja nah guys uh... Benteng Pendem ini satu kompleks sekarang dengan lapas guys di Ambarawa ya Kabarnya sih benteng pendem ini pernah dipakai buat film Soekarno yang disutradarai oleh Hanung Bremantio Benteng Pendem ini ada di bawah tanah yang terkubur sebagai siasetra Ya ini sejarahnya guys Jadi tahun 40-an ketika VOC berkuasa di Jawa Ambarawa merupakan titik sumbu yang paling strategis antara Semarang hingga Surakarta. Awal abad ke-18 VOC membangun benteng-benteng di sepanjang jalur Semarang sampai Ungaran. Dulu bernama Oingaran, guys. Rancangan ini dimaksud untuk pengembangan hubungan dengan Kerajaan Mataram. Pada masa kolonel Horn tahun 1827 hingga 1830 sempat ada barak militer dan penyimpanan logistik militer. Dan pada tahun 34 dibangunlah benteng ini di Ambarawa yang kemudian diberi nama benteng William I. Pembangunan berakhir pada tahun 45 1845 guys, sekitar 10 tahun. Pada tahun 1853 hingga tahun 1927. Benteng ini digunakan sebagai barak militer KNIL yang terhubung ke Magelang, Yogyakarta, dan Semarang melalui jalur kereta api guys Umumnya benteng ini dibangun dengan prinsip defensif dan kuat dimaksud untuk pertahanan dari serangan musuh Ketuk sekali nih ini Jalanin kesana mas ya mungkin ya Jalan mm -hmm. akses yang gedungnya tertutup tertutup tadi kalau rumput gak usah mas, ada ular. Oh, ada airnya guys. Mantap sekali guys. Kita masuk ya. Sebelah. Itu yang musola tadi mas. ini Muso, hmm. nggak nggak. Di hmm. tempat Udu tadi kita, hmm. uh. Udu lurus lagi. Nempelnya sini. Aksesnya terbatas. Aksesnya sangat terbatas guys ini nggak bisa. Bisa kemana-mana lagi. Ini timeline dari benteng ini ya guys. Jadi pada tahun 1834 hingga 1845 benteng ini dibangun. Pada tahun 1865, terjadi gempa bumi yang sangat besar yang mengakibatkan sebagian bangunan wilayah Benteng hancur, guys. Pada tahun 1927, Benteng William I disesuaikan dari penjara anak-anak menjadi penjara tahanan politik dan tahanan dewasa. Tahun 1942 hingga 1945 dikuasai Jepang dan dipergunakan sebagai kamp militer. Pada tahun 1955 digunakan sebagai markas besar TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Pada tahun 1950, sebagai penjara dewasa dan barak militer. Pada tahun 1985, sebagai penjara anak-anak lagi dan menjadi barak militer. Pada tahun 1991, benteng ini sebagai penjara kelas 2B dan barak militer. Dan tahun 2003 hingga sekarang, Benteng ini menjadi lapas kelas 2A dan barak militer Wow, Tidak memungkinkan untuk masuk ya guys Padahal ini mantap sekali ya Ada orang apa? Astagfirullahaladzim <guluh> <Show> Bentul ya masih ya Salah satu ruang tahanan yang paling, ya, kapsutlah untuk saat ini Kenapa mas? Karena pada zamannya tempat yang untuk tahanan kriminal kelas pria lebih ke sana. Itu bawah tanah mas ya? Iya Makanya jadinya benteng pendem Betul, betul Apanya serem disini, coba nanti dikembalikan lagi kepada parlemen medicen yang seremnya itu di mana dimana disini? Ya, sana gimana mas, kalau bangunan itu mas masuk itu? Enggak ya? Aksesnya mau ke sana kan sudah dimatikan, udah nggak ada? Oh iya hmm. Kalau dikatakan serem atau tidak, insya Allah tidak, karena sudah ditambahkan orang mas ya? Iya, itu satu, kedua, bisa ke sini tuh hanya sampai dengan jam 5 sore Bukanya dari jam pagi Sampai sampai lima sore. karena malamnya ada aktivitas warga yang menempati area ini. Menjadikan mes atau asrama. Dulu penjara orang sampai sekarang masih dibuat jadi penjara. Sampai ya. sekarang pun masih jadi penjara Mas ya? Iya. Untuk Ile Kabupaten Semarang. Ini di tembok nih, guys. Pintunya, guys, jadi semuanya akses dimatikan, hanya bisa muter ini aja, dan lantai duanya nya sudah dipakai oleh warga, khususnya TNI Angkatan Darat. Nah, ini aja ditutup nih. di eh, ditutup Disana masih banyak sipirnya Sipir penjara Eh YouTube ya, kita tidak boleh mengakses daerah sama Jadi kita hanya bisa sampai sini Kalau teman-teman bilang Benteng-benteng ngeri, benteng-benteng ngeri Yah yang ngeri itu mananya Kalian coba kesini dulu guys Awalnya itu udah enak banget mas ya Hawanya itu enak banget, beda lah sama yang biasanya Karena dia lebih terpaka arah lembab. Kalau dibilang ada, ya ada pasti. Pasti ya. dimanapun. Ada. Tapi enggak yang aneh-aneh. Insya Allah. Aduh. Jika para di sini di sini. Jadi ada satu pertanyaan lagi buat para netizen yang mengatakan di sini itu horror. Itu di mananya? Cuman itu aja. Bukannya kita sombong? Enggak. Karena aksesnya udah pada ditutup semua. Dan jam kita masuk juga terbatas. Kita tidak bisa melakukan uji nyali di sini, mas ya. Jadi mohon maaf, kita cuman bisa menampilkan video di siang hari. Kita cari lagi, mas. Tempat lain, mas. Boleh. Siap. Let's go. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau dibilang ini mengerikan orang-orang malah ketawa-ketawa Dan dimarahin tinggal di sini nah, oh. <laughs> Oke, okay. sampai jumpa di video selanjutnya guys Dadah